Dalam video kali ini kita akan menjelaskan delapan tanda orang yang meninggal secara husnul hatimah. 1. Mengucap kalimat syahadat saat akan meninggal. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha ila Allah, tidak ada sesembahan yang berkah disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat. Abu Dawud nomor 3116 2. Meninggal dunia pada malam dan hari Jum'at. Tidaklah seorang Muslim meninggal pada hari dan malam Jum'at, melainkan Allah akan menjaganya dari fitnah, siksa, kubur. Hadis Riwayat, Ahmad dan Tirmidzi nomor 1074. 3. Meninggal dunia dengan dahi berkeringat. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Hurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit, ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, "Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya." Hadis riwayat Ahmad. 4. Meninggal dunia karena wabah atau sampar mati karena penyakit sampar adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis Riwayat, Imam Bukhari. 5. Meninggal dunia karena sakit perut atau berhubungan dengan perut. Barang siapa yang mati karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis Riwayat, Imam Muslim. 6. Wanita yang meninggal saat melahirkan. Terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid, kematian karena wabah tahun terhitung syahid, kematian karena sakit perut terhitung syahid, kematian karena tenggelam terhitung syahid dan seorang wanita yang mati karena melahirkan anaknya. Terhitung syahid, hadis riwayat, Imam Ahmad. 7. Meninggal dunia dalam suatu urusan di jalan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat, Ali Imran ayat 169-171 yang artinya, Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman 8 meninggal dunia karena runtuhan bangunan dan mati tenggelam Orang yang mati syahid itu ada lima, orang yang meninggal karena penyakit tahun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan, bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis Riwayat, Imam Bukhari. Itulah kedelapan tanda-tanda orang meninggal secara husnul hatimah. Semoga Allah memanggil kita dalam iman dan husnul hatimah. Amin.